Oke okay, kita bertemu lagi lor Dalam edisi tes akurasi lagi Karena masih musim penghujan ini lor Oke okay, kita menguji akurasi Dua mimis lokal Satu mimis sluk Dan Satu lagi mimis agp Lokal cina lor Kita saksikan ya seperti apa akurat nah, yang ini sluk lokal lor Saya beli Dan yang ini Agp lokal cina ini kemasan seharga 17 ribuan Nur belum termasuk ongkir dan isi sekitar 100pcs nih lur ini misalnya lur agp airgun pelet lokal Cina nih lur Coba kita buka ya Dan buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini, saya selalu mendoakan semoga sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Oke, seperti ini mimisnya, lor. Coba kita dekatkan, nah ini, lor. Mirip ini ya, mirip barakuda kopi barakuda. Mungkin ini, lor ya, nah, seperti ini, lor. Cuman untuk kerapian tidak serapi barakuda karena ini mimis lokal, tapi ini lokal Cina, lor mantap lor ya ini berat 10, berapa ya sekian lah 10,40 atau berapa kemarin yang ini sluk lokal lor saya beli eceran juga seperti ini satu kaleng kecil ini berisi 100 pcs juga dengan harga 27.000 belum ongkir nah ini lor ya ini mantap juga mimisnya, Lur. Ya, sepertinya coba nanti kita tes akurasinya. Coba kita dekatkan mimisnya, Lur. Nah, seperti ini, Lur. Mirip ini juga, Lur. Ya, black hole yang 10,5 grain yang saya tes akurasi kemarin itu. Cuman ini untuk mimisnya, mungkin lebih rapi yang black hole. Kalau kita bandingkan besarnya sama black hole lebih besar ini sedikit lur ya. Nah, ini lur. Lebih besar sedikit ini. Mungkin ini 10,50 atau berapa grandnya itu. Kemarin lupa di kemasannya itu karena belinya eceran jadi nggak bisa kebaca kemasannya. Mantap juga lur. Nanti sama-sama kita uji di 7 bidikan lur ya. Yang EGP tujuh bidikan dan yang Black Hole tujuh bidikan, tujuh tembakan maksudnya. Yang ini tujuh tembakan dan yang ini tujuh tembakan juga. Seperti apa eh, apa namanya akurasinya? Oke Lur di sana target kita yang akan kita bidik nanti jarak sekitar 35 meter. Nah disana, lor, di sana Lur di sebab saya tunjuk ya nah yang itu lor yang agak ke bawah itu coba nanti kita tes di situ lor nah, saya zoom sedikit lor agar ya, agar kelihatan daun yang akan kita tembak nanti nah itu lor kelihatan ya nah itu oke lor saksikan terus bagaimana keakuratan mimis lokal ini Ini mohon maaf sebelumnya karena suara agak berisik karena ada rintik, -rintik hujan, Lur. Agak kemeritik. Jadi agak mungkin agak bising suaranya. Oke, kita uji akurasinya, Lur. Coba kita buat lubang di sini, Lur, ya. Di tip. Nah, itu lubang yang akan kita bidik nanti, Lur. Oke, kita mulai. Tembakan pertama, Lur. Kita bidik lubang yang kita buat tadi, Lur. Seperti apa? Oke, masuk, Lur ya. Agak ke samping sedikit. AGP, Lur ini, Lur. Tembakan pertama berhasil masuk tajam, Lur. Mantap. Oke, tembakan kedua. oke okay, masuk lagi lor hidun hey, hidun hey, minis lokal mantap juga ini lor AGP lokal Cina ini lor Oke okay, kita lanjut tembakan yang ketiga tembakan keempat lor Oh yang keempat buih masuk lagi lor aduh ini ngilor hidun hey, hidun hey, Coba lagi yang keempat lor. Coba yang kelima. Miss APT, mantap jiwanya. <tuk> ya. lur. ke atas sedikit. Enggak nana. lur. Oke, masuk lur ya. Oke cukup. Mantap Kita coba yang strok lokal. Oke, lor Sekarang kita ganti yang black hole lokalnya, Lur. Coba kita buat lubang di sini, Lur. Nah, itu, lor Lubang bidik kita nanti. Oke. Coba kita bidik lubang kita, Lur. Apakah sama perkenaannya atau gimana, Lur? ntar lho, masih goyang-goyang loh, tulur ya, perkenaan sebelah kanan layar ya, di sebelah kanan sedikit, tembakan kedua. Oke masuk lur ya di perkenaan tadi masuk lupa yang sama di perkenaan sebelahnya sedikit tembakan ketiga lur beh beh be, dun dun. mantap masuk lagi lur ini lebih mantap dari yang agb kayaknya lur seluk lokal nih lur. Kita lanjut lur, yang keempat jarak 35 meter nih lor. Oh, anginnya datang, Lur. Oke, okay, masuk lagi, Lur. Uh, mantap ini, Lur. Nyari satu lubang. Mantap ini, Lur, ya. Akurat sekali, Lur, ya. Ini luar biasa ini. Lebih bagus ini kayaknya ini. Versi laras saya tapi lur ya. Oke, kita lanjut. Oke, masuk lagi lur. Tanpa menyentuh, mantap. Satu titik. Kita lanjut lagi. eh masuk terus lur ya. Mantap sekali lokal sluk ini loh. Mantap mantap mantap. Oke cukup lur ya. 6 tembakan masuk lubang. 7 tembakan yang satu untuk buat bidik lubangnya lur ya. Untuk sama-sama bagus kalau menurut saya ini lor Kedua-duanya sangat bagus, sangat akurat. Tapi kalau versi lara saya lebih yang condong yang ke slug Sangat akurat dan satu titik tadi luar biasa. Oke, okay, seperti itu lur ya. Tes akurasi di video kita kali ini, versi mimis lokal slug dan eh, apa namanya AGP. Terima kasih sudah menyaksikan. Oke coba kita zoom target yang kita tembak tadi lor Apakah kelihatan lubangnya dari sini nah itu lor tidak begitu kelihatan lor ya karena 35 meter kamera HP nggak kejangkau lor Nah itu ya mantap juga lor ya Peta Mimis lokal ini Oke terima kasih sudah menyaksikan